Dalam sanubari oh, Dapatkah bersemi tanpa menjalin kasih Hanya bahasa cinta dari hati ke hati lebih lama aduhai bahagia walau cinta rahasia kumbang berkembang berkembangkan cinta ini yang telah lama menduduki dan bertahan di dalam sanubari Hanya bahasa cinta dari hati ke hati.